Ini adalah indukan trek ya ini udah mau lagi Ini anaknya ini ya, Ini anaknya nah, Ini anaknya Insya udah besar-besar ya Ini umurnya sudah uh, Satu Dua bulan Sudah dua bulan Sehat-sehat ya Kemarin lima ya sebenarnya Cuman ketika masih kecil kemarin dimakan sama tikus sama kucing keluar jadi dimakan ini empat sehat -sehat semua ya so, ya oke, ini siapa yang mau boleh dipinang ya anakan jenis asli indukan sama bapaknya ini ini ada warnanya ini ada hitam satu sama, nah ini, oh.